akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Eiko Pentagal ataupun delapan poin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini dikategorikan seorang Virgo akan beruntung di awal bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan kegigihan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Virgo selama ini akan ia dapatkan hasilnya di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana sini tempatnya di awal bulan yang akan menjadi keuangan meningkat kehidupan akan meningkat serta finansialnya lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of cup secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan Seorang Virgo akan beruntung di awal bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini hasil kinerja yang ia lakukan akan dapat ia rasakan di bulan Oktober yang dimana di sini akan didukung didoakan oleh seorang adat yang dimana di sini didukung dimotivasi oleh keluarga Virgo sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Lovers Secara umum The Lovers itu artikan percintaan kecintaan keterikatan antara sesama. Dan jika kartu terlepas kita gabungkan dengan zodiak yang pertama disini menggambarkan kecintaan seorang anak, kecintaan seorang diri kepada seorang keluarga akan membuahkan hasil kepada dirinya sendiri yang dimana di awal bulan Oktober tahun 2021 keuangan kehidupan serta finansial akan jauh lebih meningkat dan untuk zodiak yang kedua adalah Six of Pentacles, ataupun 6 koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan keberuntungan di awal bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan rezeki keuangan pintu rezeki juga akan semakin terbuka yang dimana di sini digambarkan seorang cancer juga suka berbagi kepada orang lain yang menjadi dampak positif kepada kehidupan yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka kepada cancer sendiri dan di sini apapun usaha yang dilakukan oleh seorang cancer akan membuat hasil yang maksimal kepada dirinya di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cups. secara umumnya Queen of Cups itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan cancer serta seseorang yang berada di sekitar cancer sendiri dan di sini menggambarkan seorang cancer akan beruntung di awal bulan Oktober tahun 2021 yang dimana sini akan terjadi peningkatan keuangan peningkatan finansial peningkatan kinerja peningkatan karir yang dimana di sini selalu didoakan oleh pasangan didukung dimotivasi oleh pasangan cancer sendiri dan jika kartu delapan kita gabungkan dengan sudut yang kedua di sini menggambarkan keterikatan antara seorang cancer bersama seorang pasangan akan sangat berlaku positif kepada keuangan finansial seorang cancer di awal bulan oktober tahun 2021 yang dimana di sini ditambah dukungan dengan seorang cancer suka berbagi yang membuat pintu rezekinya akan terbuka di awal oktober 2021. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Four of Swords ataupun empat pedang Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan beruntung di awal Oktober tahun 2021 Di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan kesehatan yang sangat meningkat Kefokusan kedisiplinan tingkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan akan bertambah yang dimana disini akan mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi Dan di sini juga tidak terkelu kemungkinan dengan kefokusan yang didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Oktober akan membuat kehidupan finansialnya lebih bagus lagi. Dan untuk kartu sebuah energinya adalah Kenaik of Cups. Secara umumnya, kenaik of Cups itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang oh. yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan, seseorang Taurus akan mendapatkan keberuntungan di awal bulan Oktober tahun 2021 di dalam kategori kesehatan yang meningkat, keuangan yang meningkat, karir yang meningkat yang dimana di sini seorang buah karir dimotivasi didukung oleh seorang yang dekat dengan Taurus serta di disini seorang Taurus akan mendapatkan doa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di awal bulan Oktober dari seorang pasangan dan jika kartu delapan kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan keterikatan antara seorang Taurus bersama orang di sekitar sangatlah berdampak positif kepada kehidupan seorang Taurus di awal bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini dikategorikan seorang Taurus akan beruntung di dalam kategori kesehatan yang meningkat, keuangan yang meningkat, serta karir yang meningkat. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah 8 1, Ataupun 8 tokan Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo Yang dimana di sini dikategorikan seorang Leo akan beruntung di awal bulan Oktober tahun 2021 Keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Leo di awal bulan adalah di dalam kategori karir pekerjaan serta kehidupan di Disini digambarkan seorang merupakan sosok seseorang yang pantau menyerah yang gigi yang berjuang terus untuk mendapatkan impiannya yang dimana disini karirnya akan meningkat lagi dan disini juga tidak tertutup kemungkinan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Leo akan berdampak positif kepada keuangan finansial di awal bulan Oktober 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Leo sendiri dan disini menggambarkan Seorang Leo akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir, pekerjaan serta finansial, yang dimana di sini ia dapatkan dengan fokusan kegigihan yang ia lakukan, yang akan berdampak positif kepada keuangan. Di awal bulan Oktober yang didukung didoakan penuh oleh seorang pasangan serta keluarga Leo sendiri. Dan jika kartu Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan keterikatan kecintaan dari seorang pasangan, sebuah keluarga kepada seorang Leo akan berlaku positif kepada peningkatan karya peningkatan keuangan di awal bulan Oktober tahun 2021 kepada seorang Leo dan disinilah dikategorikan seorang Leo akan beruntung di awal Oktober 2021 dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Ten of cards, ataupun 10 piala. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan beruntung di awal Oktober 2021. Keberuntungan yang dapatkan oleh seorang Scorpio di sini ada dua kategori yaitu membangun keluarga dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Di sini kepada seorang yang Scorpio yang sedang single akan mendapatkan pasangan pujaan hati di awal Oktober dan melanjutkan langkah ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan hubungan yang lebih bagus. Hubungan yang lebih romantis, hubungan yang lebih bahagia bersama seorang pasangan dan kepada seorang Scorpio yang sudah berpasangan akan mendapatkan keberuntungan itu di dalam kategori seorang anak yang dimana di sini akan memperbaiki hubungan asmara lebih harmonis lagi bersama pasangan dan untuk karakter support energinya adalah Page Open. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Scorpio yang sedang single akan bertemu pasangan di awal Oktober untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Bersama seorang pasangan yang dimana sini tujuannya untuk mendapatkan keturunan, yang menjadi sumber kebahagiaan kepada Scorpio dan pasangan sendiri. Dan di sini kepada seorang Scorpio yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan, yang dimana sini akan memperbaiki hubungan asmara lebih romantis, lebih bahagia bersama pasangan di awal Oktober 2021. Dan jika kartu terlepas kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kelima di sini menggambarkan keterikatan antara seorang anak bersama seorang Scorpio dan pasangan akanlah sangat berbuah manis dan bertampak positif dan membuat kehidupan seorang Scorpio lebih bagus. Sebab di sini dikategorikanlah seorang Scorpio akan mendapatkan keberuntungan dalam kartu dengan hubungan asmara dan kehidupan di awal Oktober tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan. Lima zodiak yang beruntung di awal Oktober 2021 adalah. Yang pertama adalah zodiak Virgo, yang kedua Cancer, yang ketiga Taurus, yang keempat Leo, dan yang kelima adalah zodiak Scorpio. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang beruntung di awal Oktober tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.